Shallallah walis Bagaimana nabi meninggal Abu Bakar Omar Utsman Ali roddhiallahu Anhum ajmain asyaduna meninggal Bagaimana ketika para ulama-ulama meninggal ternyata semuanya akan meninggalkan dunia ini kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah mau pejabat, mau orang kaya mau orang ganteng, mau orang cantik mau orang terkenal, mau alim ulama dia hanyalah daging tulang kuku bulu darah jantung berdetak, nafas berhembus paru-paru menyaring nafas buah pinggang menyaring darah sampai masanya jantung berhenti nafas pun stop dan kita pun akan mati menghadap Allah subhanahu Ta'ala kalau jantung berhenti berdetak makanya tonton video dari awal sampai akhir lihat video aslinya jangan lupa subscribe bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sudah makan malam makan malam apa makan nasi Alhamdulillahirrabbilalamin alamin wassalatu wassalamu ala khalqi ajma'in Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa a'yunina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man rabbish rahli sadri wayasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mudah-mudahan acara kita dari awal hingga akhir diridai Allah subhanahu wa ta'ala ya'ti min ba'dismuhu ahmad akan datang nanti, sesudah aku seorang nabi bernama Ahmad. Ahmad artinya terpuji, Marzuki artinya diberi rezeki, apa rezekinya jadi bupati, bupati Kabupaten Bekasi, PLT artinya pejabat lillahi ta'ala mudah-mudahan beliau diberi Allah istiqamah iman dan Islam amanah sehingga nanti ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada atap tidak ada yang dapat menghalangi dari panas terik di Padang Mahsyar tapi di antara tujuh golongan sabab itu tujuh golongan yang dapat naungan Allah yaumalauzilah in lauziluh hari itu tidak ada tempat bernaung tidak ada tempat berlindung di antara yang dapat berlindung adalah imamun adilun pemimpin yang adil mudah mudahan bapak bupati bekasi pak ahmad marzuki masuk dalam golongan itu insya allah jarang-jarang orang kata sambutan mendoakan ibu saya mengirimkan Al-Fatihah terus terang saya terkesan malam hari ini dulu saya pernah ketemu salah seorang bupati di satu daerah namanya tidak boleh disebutkan menjaga kode etik jurnalistik bapak bisa terpilih dengan suara terbanyak itu gimana ceritanya pak? saya tanya apakah nabalehonya banyak sampai ke pohon kayu? bukan Apakah karena bagi-bagi sembako? Bukan. Terus kenapa masyarakat terkesan, Pak? Karena saya, Pak Ustad, setiap ada orang meninggal saya datang. Ternyata orang meninggal, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal. Itu kalau kita kunjungi berkesan dan ingat sampai mati, betul? Lalu kemudian kata dia, kalau ada orang nikah saya pun singgah juga. Setiap so, saya lihat ada tenda, saya datang. Suatu hari saya lihat ada tenda. Ketika saya mampir, sepertinya baru dipasang. Ini mau dipasang atau baru dilepas? Dia ragu, tapi dia datang aja. Lalu kemudian dia katakan kepada bapak-bapak, sohibul hajat, ibu-ibu, saya sebagai calon bupati mohon maaf karena kemarin tidak bisa datang saya datang setelah tenda dibuka setelah selesai kata sambutan baru sahibul baitnya berbisik mohon maaf pak pestanya besok <risas> ternyata tendanya belum selesai dipasang tapi yang jelas orang terkesan nah, ini salah satu malam ini saya terkesan karena beliau ingat ketika ibu saya meninggal saat saya ke pulau Madura pada tahun 2019 bulan Maret hari Ahad pagi tanggal 17 hari Seninnya 18 Maret saya pulang dari Pulau Madura langsung ke Medan Sumatera Utara dan pulang ke Kampung Halaman malam ini saya masih diingatkan mudah-mudahan ingatan ini membuat kita tetap teringat sampai hari kiamat dan bersama di surga Jannatul Firdaus karena kata Nabi Almarhum Amanah aman orang akan bersama dengan siapa yang dia ingat yang dia kasihi yang dia sayangi yang dia cintai. dan saksikanlah malam ini saya katakan ini uhibbukum fillah saya mencintai semua jamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala lalu kemudian tadi yang memberikan kata sambutan adalah ketua Forum Silaturahim DKM DKM Dewan Kemakmuran Masjid yang kita hormati Bapak Nasrullah. Nasru menolong Allah Tuhan. Nasrullah menolong Allah. Allahku tidak perlu ditolong. Allah Maha gagah dan perkasa. Wa huwal azizul hakim. Wall jabbarul mutakabbir Allahu Akbar Kenapa hmm, saya nggak ngajak tak Kenapa Allah perlu ditolong karena ada ayatnya Intan surulallah yang kalau kamu tolong agama Allah maka Allah akan menolong kamu di dunia dan di akhirat insyaallah Allah iza ja nasrullah Tadi ketika Pak Ahmad ada juga ayatnya ya timim Ahmad dan ketika Pak Nasrullah ada juga ayatnya idza anasurullah coba lihat tulisan di dada Pak Kapolsek Mustakim, polisi yang lurus bahasa Arabnya Mustakim ada orangnya kita doakan beliau lurus istiqomah sampai hari kiamat. Anak cucunya Soleh dan Solehah. Amanah yang dititipkan Allah di seragamnya, di pundaknya, dijadikan sebagai amal soleh insya Allah. Hadir juga bersama kita pada malam hari ini, para alim, para ulama, ketua majelis ulama Indonesia, ketua dewan masjid Indonesia, hadirin hadirat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh-tokoh, tokoh busi, tokoh semen, tokoh perabot, tokoh... Uh, semirban Loh, kok ustaz tiba-tiba ingat? E, itu ada di depan. Ngapain ustaz sebut? Halamannya dipakai. Mudah-mudahan kalau ada bunganya mati, dia izin. Kalau tidak nanti saya dituntut di hadapan Allah. Sekecil apapun aniaya solim kita di dunia akan dituntut di hadapan Allah. Tapi kalau sudah ada maaf Sebetulnya saya tidak rela ini halaman saya dipakai, tapi karena Ustaz Somad sebutkan malam itu, masya Allah, so sweet Ustaz akhirnya terjalin silaturahim kita. Yang besar tidak disebut gelarnya, yang kecil tidak disebut namanya. Semua yang hadir ini, insya Allah pulang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin. Di sini ada senior saya dulu ketika kami di Kairo tahun 1998 sampai 2002 itu ada namanya forum mahasiswa Sumatera dari mulai Aceh sampai Bengkulu Lampung gabung anak-anak Sumatera tapi tiba-tiba ada satu orang Bekasi masuk ke sana hari ini saya ketemu dengan beliau beliau sangka saya lupa saya ingat kenapa satu-satunya orang Bekasi masuk forum Sumatera Ustaz Somad, Eh Ustaz Adi Amin Guru kita ternyata Pimpinan pondok pesantren Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dunianya Selamat akhirat Karena dimasukkan ke pesantren Beliau adalah senior saya Saya sampai ke Mesir 98 Beliau 95 Jadi saya ketemu mesti cium tangan dengan beliau Makanya nanti jangan heran Kalau saya Tausiah tidak melihat ke belakang soalnya kalau saya melihat ke belakang, bahan ceramah saya hilang, bersahabat kami di Mesir, bersahabat di Indonesia, bertetangga di surga, lihatlah tulusnya hati jamaah, padahal yang saya bilang masuk surga, cuma kami berdua, tapi jamaah Masya Allah, nggak ada ketika saya katakan, bersahabat di Mesir, Kairo bertetangga bersahabat di Bekasi, berdekatan di surga, jamaah ya, diam aja. orang cuman kalian berdua katanya. tapi mereka dengan tulusnya berkata amin tapi ingat, jangan sampai ketulusan kita hari ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, betul sekarang copet-copet tidak masuk pasar, tapi masuk pengajian maka hati-hati ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya tapi juga karena ada kesempatan pegang dompet masing-masing Jangan dompet kawan dipegang juga. Ibu-ibu sehat semua? Masya Allah, tabarakallah. Asal sehat ibu, insya Allah bapak sehat. Betul. Jamaah laki-laki. Jamaah perempuan. Ibu jangan berkecil hati. Kenapa? Ibu bukan diskriminatif dikesampingkan. Justru ini kesempatan baik. Ibu dekat dengan sound system, jadi lebih merasuk ke dalam hati. Allahumma salli'ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbih saya kalau sudah mendengar itu tak tahu tiba-tiba hati saya itu terasa jauh ingin ketemu dengan Nabi tapi rasanya Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mudah-mudahan kita walaupun jauh di Bekasi 9000 km menuju makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tapi selawat kita dari Bekasi ini sampai ke sana dibawa oleh para malaikat lalu kemudian Nabi bertanya ini selawat dari mana dari Bekasi, kapan mereka buat acaranya? malam malam apa? malam libur, malam libur nih kan malam libur malam ini orang jalan sana jalan sini, yang anak-anak muda bawa pacarnya bonceng sana bonceng sini, tapi di Bekasi anak-anak hadir Maulid. padahal sore tadi pacarnya sudah WA, hai Beb malam ini kita jalan kemana, tidak ada pacaran, malam ini maulid, Tausiah Ustaz Abdul Somad, aku sudah hijrah, terus hubungan kita gimana, habis maulid kita lanjutkan, itu namanya hijrah tapi tak rela, mudah-mudahan yang pacaran putus, pucat dia langsung, mudah-mudahan yang pacaran putus berhenti dari dosa pacaran dan besok langsung datang kupinang kau dengan bismillah Masya Allah indahnya tidak ada gunanya pengajian maulid kalau tidak ada perubahan berubah kepada yang lebih baik insya Allah dengan maulid ini Insyaallah amin ya Robbal forum Silaturahim. DKM masjid dan Musola maulid keliling ini sesuatu yang bisa dibawa oleh-oleh dari Bekasi saudaraku dari Sabang sampai Papua dimanapun berada yang ada di dunia Islam jangan kalian berpecah belah tapi diantara persatuan yang bisa ditiru adalah persatuan dari Bekasi betul? 10 masjid bersama membuat program-program diantaranya pertemuan setiap bulan masjid sana, masjid ini masjid sini, masjid sini sebulan sekali berarti 10 masjid satu tahun satu tahun kan 12 bulan potong romabon kan masih ada 11 bulan pertemuan akbar setahun sekali pertemuan bulanan setiap bulan maka insya Allah keliling berkelanjutan dan ternyata sejak tahun 2017 program ini terhenti selama lebih kurang 2 tahun karena COVID-19 dan inilah pertemuan yang pertama karena rupanya covid di akhir tahun awal tahun itu sudah pulang kampung mudah-mudahan gak datang lagi kabar-kabarnya dia mau datang lagi bawa ibunya namanya omikron ya Allah mudah-mudahan gak datang ya Allah ustaz Somad itu ceramahnya gak ikut protokol kesehatan ikut kenapa ustaz gak pakai masker Nih, ini masker kenapa gak dipakai di mulut Jamaah ya mau lihat Abdul Somad itu sama enggak dengan yang di Baleho? <laughs> Ternyata sorbannya sama, cuman ini yang ngedit agak putih dikit. Oh, itu aja pecinya mohon maaf saya enggak dikasih tahu kalau gambarnya merah, jadi saya bawa hitam. Emang Jawa, pakai peci merah? saya sudah dikasih peci merah oleh jawara betawi makanya saya berani pakai silat bisa silat lidah bisa mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan dari silaturahim DKM DKM ada masjid dengan bangganya hari Jumat mengumumkan sebelum khotib naik mimbar masjid mengumumkan perolehan infak sedekah kita selama sepekan ini masjid kita sedang ada tabungan 200 juta dengan bangganya sementara masjid yang satu lagi masjid kita terutang semen 20 juta tidak ada kerjasama konsolidasi semuanya mengunjukkan keangkuhan dan keeguannya ini perlu ditiru kerjasama dari Bekasi ini betul jadi saya kalau saya tahu usia itu apa yang kira-kira bisa diambil apa kira-kira yang inspiratif yang bisa di share saya tanya karena saya ini tidak dari negeri ini Bukan dari Bekasi. Saya dari Riau. Jaraknya 1 jam 40 menit mau terbang. Saya tidak tahu apa masalah yang ada di sini. Saya tidak mau. Jamaannya sakit perut. Yang dibawa obat sakit kepala. Jaka sembung bawa golok. Enggak nyambung bro. Jadi saya tanya apa masalah yang ada di DKM-DKM. Enggak -DKM? ada masalah, Pak Ustadz. Jadi apa masalahnya Enggak ada terus kita sedang ngumpul bersama setiap bulan acaranya maulid keliling bulan ini ada maulid insyaallah bulan depan ada maulid lagi amin ustadznya siapa? yang tausiah siapa? jangan lihat siapa ustadznya jangan lihat siapa ulamanya yang penting duduk datang diam ngantuk-ngantuk dikit tetap dapat pahala makanya saya tidak pernah marah kalau ada jamaah yang ngantuk atau tidur silakan tidur itu menunjukkan bahwa hatinya tenang ngajinya masuk ke dalam hati ada orang gak bisa tidur kena penyakit insomnia pergi ke psikolog psikiater dikasih obat tiga papan diminum tiga tahun gak bangun-bangun tapi ada orang islam hatinya susah galau, begitu dia datang ke pengajian ngeliat ustaz begitu Ustadz mengatakan demikianlah tausiah ini saya sampaikan langsung terbangun langsung bisik ke sebelah kok cepat sekali ceramahnya ini menunjukkan hatinya ter tenang kadang saya tausiah yang dengar orang tua tua tapi hari ini di lokasi masya Allah yang dengar anak-anak kecil kalian ini anak kecil yang terjebak di tubuh orang tua tuh gimana kelas berapa anakku kelas 3 kelas 5 ini yang akan menjadi pemimpin Indonesia masa depan jadi presiden jadi menteri jadi gubernur Jawa Barat jadi bupati Bekasi yang ujung jadi ketua PBNU topinya nahtotul ulama kalau dari kecil sudah suka ngaji anak-anak kecil di warnet main game online anak-anak kecil kecanduan judi online sekarang masa Allah ketika kami sedang melaksanakan umroh haji dari kota Kairo menuju Jeddah ketemu dengan jamaah haji kalian sedang di mana dek kami kuliah di Cairo Bu ibu dari mana jamaah haji Indonesia nanti kalau kalian sudah selesai kuliah di Kairo cepat-cepat pulang ya nak Indonesia sekarang sedang kacau anak SMP pacaran sama anak SD anak SD pacaran sama anak TK itu ucapan mereka 20 tahun yang lalu saya pulang dari Mesir 2002 sekarang sudah 2000 22 20 tahun yang lalu orang Indonesia mengeluh anak SD pacaran sama anak TK ternyata tidak berlaku di Bekasi anak SD datang maulid kelas 3 kelas 5 Masya Allah terus kok cuma empat orang mereka bagi-bagi tugas sebagian mereka tugaskan untuk jaga sepeda motor supaya jangan ada kehilangan mudah-mudahan semuanya aman terkendali amin Bapak-bapak TNI Polri hadir semuanya malam ini datang pula mengawal Abdul Somad kanan dan kiri saya lihat tadi di dadanya pemuda Pancasila Pancasila Bapak hmm. Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu Wa Ta'ala ini perlu kita jaga DKM-DKMnya sudah silaturahim kepala daerahnya forum bisa datang padahal mestinya malam ini malam istirahat Pak Bupati padahal mestinya malam ini bapak polisi istirahat duduk di rumah dengan istri dan anaknya sudah capek mereka mengembus semprit razia lalu lintas malam ini masih mau datang maulid mudah-mudahan pahala melimpah kepada kita semua insya Allah pahala apa Pak Ustadz siapa yang mau lapang rezekinya panjang umurnya hendaklah sering-sering silaturahim kita sekarang tidak silaturahim komunikasi kita lewat medsos wajahnya tidak kelihatan yang ngomong bukan lisan tapi tangan bahasa tangan itu kaku kalau lisan itu lembut kelihatan wajahnya, ada rautnya, ada romanya, ada rona, tapi ketika orang sudah ngomong melalui whatsapp, melalui update status, maka kita tidak melihat, bagaimana sebenarnya respon wajah dia, Alhamdulillah hari ini, walaupun wajah jamaah yang kelihatan cuma setengah, karena tertutup masker setengahnya lagi, tapi insya Allah, ku tahu di balik masker ada senyum yang luar biasa, betul? Tabas sumika, fiwajihia, ahika, sodako. Terus terang di Bekasi ini banyak kesan-kesan saya. Berikut ini mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori kita. Begitu maju, saya heran, dalam hati saya, kok lupa bawa quran Gak pakai Quran, kesan pertama, kesan kedua, suara, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz somad napasnya sampai nyambung enggak bisa, mau meniru aja enggak bisa kesan pertama, hafalannya ngaji enggak lihat Qur'an kesan kedua, suara ori kita kesan ketiga, cincin batu kecubungnya luar biasa, terpukau saya mudah-mudahan anak-anak kita jadi saat rahmat-rahmat Allah itu turun Disitulah kita mintakan semoga anak kita menjadi kori penghafal Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Ini rahmat barokah bagi masyarakat Bekasi. Jangan sampai tidak datang nanti maulid keliling. Bulan 2 datang, bulan 3 datang, bulan 4 off karena bulan suci Ramadan tiap malam tarawih, bulan 5 dimulai lagi start mulai dengan halal bihalal bulan 6 mulai dengan Zulqadah bulan 7 Zulhijjah melepas jamaah haji kalau ada yang berangkat kalau yang enggak ya apa boleh buat bulan 8 momen 17 Agustus bulan 9 terus sampai kapan sampai akhirnya kita mati semuanya akan mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala kalau Ustadz Abdul Somad mati siapa yang akan melanjutkan dakwah ini Ustadz Somad saya tidak perlu ragu kenapa perwakilan-perwakilan anak-anak SD Bekasi malam ini akan melanjutkan dakwah ini siap ragu mereka pas saya tanya siap dia tengok kawannya sebelah siap katanya <tuh, tuh, Mereka pun akan berkesan mereka nanti akan cerita ke anaknya pada tahun 2050. Sekadang 2022, 2032, 2042, 2052. Saat itu mereka jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala maupun tidak berkepala. Mereka sedang duduk-duduk dengan anak istrinya. Apa kata mereka? Dulu, dulu waktu papa masih kelas 3 SD, kelas 5 SD, kami dengar tausiyah di masjid, semua orang ngumpul ketika itu ramai malam libur penceramahnya almarhum Abdul Somad saya sebenarnya sedang mancing jamaah ketika saya katakan saya almarhum jamaah ini sedih atau tersenyum eh jamaahnya senyum oke kalau gitu kita ulang tidak penting bagaimana ke depan yang paling penting adalah kita meninggalkan sesuatu. Persatuan DKM DKM Forum Silaturahim ini jangan sampai bubar. Bahwa malam ini selesai tausiah kita akan bubar pulang ke rumah masing-masing. Pasti siapa yang mau tetap bertahan di sini sampai selesai? Kita semua, tapi sampai besok pagi semua akan pulang, tapi ada yang kekal abadi. Itulah dia amal ja diantara amal jariah yang mengalir adalah waladun salihun anak yang so, soleh bukan somat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala bedah buku 35 kisah saat maut menjemput bukunya mana Pak Ustaz? ada bukunya tulis saja di www.google.com Buku 35 saat maut menjemput Abdul Somad. Buku ini saya tulis ketika saya sedang dikejar-kejar kematian. Gak bisa ceramah, gak bisa tausiah. Duduk di rumah, disitulah saya menulis bagaimana Nabi meninggal. Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali, Rodhiyallahu Anhum ajma'in, Asyaduna meninggal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 Nafas berhembus, paru-paru menyaring nafas, buah pinggang menyaring darah, sampai masanya jantung berhenti. Nafas pun stop, dan kita pun akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jantung berhenti berdetak, maka darah berhenti mengalir. Kalau darah berhenti mengalir, dia berubah menjadi nanah, nanah, makanan cacing tanah, orang yang meninggal dalam kuburan mulai 24 jam menggelembung kulit-kulitnya usus perut membesar 5-7 hari pecah kalau sudah usus pecah bola mata keluar kuku copot daging retak-retak lalu kemudian membusuk kulit kepala lepas jangan bayangkan nanti nggak bisa tidur malam saya tidak sedang membayangkan orang lain tapi bayangkanlah diri kita rambut yang selalu kita perhatikan belilah sampo anti ketombe tubuh yang selalu kita perhatikan belilah pelembab anti kulit retak-retak pada akhirnya semua akan mati menghadap Allah usus meletus mata melotot keluar biji mata kuku copot daging retak pecah datanglah hewan yang paling tajam hidungnya walaupun dia tidak punya hidung tapi hidungnya paling tajam penciumannya dari jarak satu kilometer kalau kita dikubur di sini digali liang lahat di sini satu kilometer ke sana satu kilometer ke kanan satu kilometer ke depan mereka akan datang mencium bau yang luar biasa makhluk itu bernama Ca cacing besok yang mancing hari ahad gali tanah ambil cacing apa kata cacing hari ini kau tusuk aku nanti sampai masanya kau akan mati ku bawa gengku apa kata cacing ketika mencium bau serbu kata cacing kita semua akan menjadi santapan cacing tanah tapi Ustadz Abdul Somad tidak bersedih kenapa lima orang geng anak soleh akan memimpin pembacaan Al-Fatihah dari Bekasi untuk almarhum Abdul Swatiha kata mereka jangan baca sekarang nanti baca sekarang pun enggak apa-apa bacakan Al-Fatihah untuk orang yang hidup boleh Kenapa bertawassul kepada Allah bi ladzina alaihim amin gitu nanti kalau ada kiai ulama ngajak baca al-Fatihah betul-betul dibaca ini banyak orang sekarang bisir al-Fatihah al-Fatihah baca al-Fatihah itu tadi betul-betul dibaca 7 ayat dari basmalah sampai walabbalin amin ketika kita baca amin Malaikat-malaikat ikut mengucapkannya, Amin. Artinya kabulkanlah ya Allah. Di banyak orang sekarang ketika Kiai membaca, marilah kita mohon kepada Allah Beserta Ada yang di depan melihat wajah Ustadz, ada yang di belakang melihat tengkuk Ustadz, ada yang di kanan, di kiri, semuanya mendapatkan pahala yang sama, mudah jalannya menuju Surga Allah. Ustaz Soman ini ngomongnya enak sekali, bukan kata saya, itu hadis Nabi. Mansalah katori kon, siapa yang melewati suatu jalan, dia tamisufih ilman di jalan itu dia cari ilmu. Sahalallahu lagu lagu ilal jannah dimudahkan Allah jalannya menuju surga menuju surga. Yang membuat kita tidak masuk surga malam ini cuma satu saja, apa? Belum mati. Yang mau masuk surga silakan mati duluan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan ashadu allahi la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Siap jaga persatuan? Siap teruskan program silaturahim DKM DKM? Siap hadiri maulid keliling tiap bulan? ingat, kita ngomong siap di masjid, jangan ada dusta di antara kita disaksikan oleh para malaikat pertemuan kita malam ini, betul? kalau ada yang nantang, nantang mana malaikatnya, mana, mana, mana, mana malaikat jangan marah, diam aja senyum aja, diamin aja kalau dia tetap nantang, mana malaikatnya karena malaikat maut sudah di jalan bro nanti sampai akhirnya kau juga akan ma mati gagah, perkasa. Berkuasa, punya uang, terkenal, populer, kaya raya Sampai masanya tua, sampai masanya sakit, sampai masanya mati Dulu pakai proses begitu, muda, kaya, tua, sakit, mati Sekarang enggak panjang-panjang, masuk rumah sakit, mati Bahkan ada yang enggak perlu sampai masuk rumah sakit Sedang minum kopi, mati Sedang ceramah, mati Sedang tegas, mati mati tidak perlu dicari karena dia insya Allah akan datang sendiri betul apa betul ainamatakuno dimanapun kamu berada yudrikumul maut kematian akan mendatangi kamu walau walaupun kalian berada di dalam kotak yang dipaku begitulah perbuatan orang musyrik jahiliyah dulu dia buat kotak kemudian dia paku dia masuk ke dalam ditanya sama temannya Kenapa kau bersembunyi dalam kotak yang dipaku mudah-mudahan aja malaikat mau nggak bisa masuk siapapun akan mati menghadap Allah Michael Jackson masuk ke dalam kotak hampa udara berharap tidak mati-mati juga semuanya akan menghadap Allah tinggal lagi apa yang akan kita bawa menghadap Allah ini pelajaran yang kedua dari buku belah buku kisah saat maut akan menjemput bacaan-bacaan maulid tadi yang diulang-ulang oleh para abaib dan kiai alim ulama didengar oleh telinga maka itu akan terngiang-ngiang waktu kita nanti mau sakratul maut jadi kalau ditanya orang, ngapain maulid lagi? Maulid lagi, maulid lagi. Ini kan bukan Rabiul Awal lagi. Ini sudah Jumadil Akhir, Rajab, sahabat Kenapa kalau pertemuan Anda baca maulid? Berharap syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saat mau sakaratul maut itu orang yang suka bersolawat dibantu waktu sakratul maut ringan Allahumma hawin alayna fi sakaratil ketika ruhnya keluar lalu kemudian pertanyaan mungkar nakirnya dapat sholawat dimudahkan Marabuka, rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka, man ikhwanuka Kemudian nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar idza sama' um fatarat wa idzal kawakib untsarat wa idzal bi'arujat wa idzal qubur bu'sirat ketika dibangkitkan di kubur dimudahkan ketika ditimbang amalnya fa amman saqulat mawazinuh siapa yang berat timbangannya fi radiyah, maka dialah hidupnya diridhoi Allah tapi jangan gara-gara ayat ini ibu gak diet lagi kenapa? kan yang berat timbangannya hidupnya diridhoi Allah pak ustaz timbangan amal maksudnya bukan timbangan badan orang yang bersolawat maka dimudahkan nanti ketika hisab walafwa indal hisab orang yang banyak bersolawat dimudahkan ketika meniti titian idinassiratal mustaqim orang yang banyak bersolawat maka dia paling dekat nanti di surga jannatul firdaus dekat majlisnya jadi kalau ditanya kenapa maulid maulid maulid majlis maulid itu sesungguhnya adalah majlis sholat so mentang-mentang tadi keluar uang masuk kota betul sholat so tapi utamanya adalah majlis sholat sholawat sholatullah sholatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Tawassal Nabi Bismillah wa hadi Rasulillah wa kulli mujahidin bi ya Allah diiringi oleh anak-anak muda hadroh apa nama hadrohnya Ustad? Akhlakul Mustafa akhlaknya Rasulullah sudah acara Maulid keliling ngajinya dengan habaib dan ulama tapi acara nikahnya masih pakai keyboard tunggal artisnya pakai rok pendek pulangnya tak perlu lagi diceritakan sakit hati ibu nanti. Maka undanglah saat walimah anak nikah pakai hadrah, saat akikah pakai hadrah, saat sunatan pakai hadrah. Setuju? Saya berapa kali nggak datang acara walimah? Ustadz Somad ini katanya kalau diundang wajib datang, seringkali ke dia ceramah. Fa huh, kalau diundang datang, ustadz sudah kami undang-undangannya diantar ke rumah yang lain pakai WA. Ustadz dikirim undangannya langsung datang ke rumah kenapa Ustad nggak datang? aku datang kok nggak ketemu kemarin? aku nggak masuk ke dalam kenapa nggak masuk? waktu aku mau masuk kalian sambut dengan lagu jatuh bangun aku mengejarmu ngapain saya masuk? daripada jatuh bangun mendingan pulang kita mau masuk dia ya sambut dengan lagu cinta satu malam itu kan kumpul kebo mohon maaf ada anak-anak sambut dengan lagu selimut tetangga ngapain dibahas ini perbuatan maksiat selingkuh itu indah lagu-lagu itu menginspirasi mengajak orang berselawat kepada Nabi iramanya indah-indah dilagukan oleh anak muda saya senang sekali malam ini yang menyanyikan hadroh itu anak-anak muda laki-laki laki-laki semua tadi kan kadang ini ada maulid Nabi yang nyanyi perempuan lagunya biasa aja, lipsticknya dua inci perempuan itu suaranya bagus, baca Quran suaranya bagus, solawatan tapi kalau dilihat laki-laki yang tidak mahram suami orang melihat istri orang banyak perempuan pakai jilbab bagus pakai baju bagus, wajahnya glowing di depan suami orang di depan istrinya sendiri seperti mak lampir, sundel bolong, suster ngesot Loh, hafal semua nih Pak Ustad, jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi malam ini, masya Allah, tabarakallah, majelis salawat kita insya Allah diridai Allah, disenangi Rasulullah. Kenapa? Karena tidak campur antara laki-laki dan perempuan. tuh kok ada perempuan? Mereka terjebak di tengah laki-laki. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang baik-baik ini kita bawa, insya Allah. Apa pelajaran dari Bekasi? silaturahimnya terjaga, apa pelajaran dari Bekasi, cerita judulnya tepat mengingat mati, supaya masyarakat ini diingatkan pada mati, wakafa bil mauti ada nasihat yang tidak bersuara, ada nasihat yang bukan khutbah, bukan ceramah, bukan tausiah, bukan terskirah. dia diam seribu bahasa, nasihat itu bernama mati, siapa yang menasehati Ustadz Abdul Somad? enggak ada enggak ada orang menasehati saya sampai sekarang saya datang ke Kiai Kiai tolong nasihati saya saya kalau Tauzia saya cari para alim ulama yang tua-tua yang sepuh-sepuh minta nasihat minta doa mereka enggak kasih nasihat mereka katakan ya Ustaz sudah tahulah sama-sama saja kita berdoa kepada Allah nasihat yang paling dalam yang masuk ke dalam otak dan hati saya adalah ketika melihat orang mati terbujur kaku yang selama ini dihormati dibanggakan, dimuliakan, disanjung tinggi kalau datang disambut dengan baleho dan karpet warna merah tapi lalu kemudian ketika mati menghadap Allah, terbujur di ruang tamu, dan tidak sampai 24 jam dibawa keluar, rumahnya rumah dia, yang membangunnya dia, yang beli tanahnya dia, yang cari arsiteknya dia, yang mengumpulkan uangnya dia, tapi kalau sudah meninggal dunia, sejengkal pun di rumah itu, tidak ada yang bersedia menampung dia, tempatnya tetap di TPU, tempat taman pemakaman umum ada rumah yang dibangun ada rumah yang dikendalikan ada rumah yang diatur sekian tahun nabung untuk buat rumah rumahmu berapa harganya 3M Wow hebat sekali 3M tiga kali minjam ada rumah yang tidak pernah kita lihat rumah yang tidak pernah kita jenguk rumah yang tidak pernah kita pedulikan tapi kita akan tinggal di sana lebih lama di rumah kita atau di taman pemakaman umum? saya tanya sekali lagi lebih lama tinggal di rumah yang kita bangun atau lebih lama di kuburan? lebih lama di kuburan di rumah kita paling kita tempati ada orang menempati rumahnya sampai 100 tahun? Nggak ada paling kita tempati rumah kita itu paling lama 50 tahun itu pun kalau umur kita 75 tahun umur 25 bangun rumah atau mewarisi rumah bapaknya kita cerita bukan rumah bapak kita bukan rumah kakek kita rumah kita kita tempati cuma 50 tahun setelah itu kita masuk yang lahat yang meninggal tahun 1945 saat ditembak oleh Belanda sampai sekarang berarti dia sudah dikubur berapa tahun maka sampai masanya nanti hari kiamat ada yang di liang lahat sampai seratus tahun ada yang sampai seribu tahun lamanya apa yang sudah kau persiapkan amal jariah yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada tiga ahluhu istrinya ikut mengiring anaknya datang jamaah semua datang tapi cuman sampai ke pintu liang lahat, setelah itu mereka masukkan ke dalam, setelah itu mereka kemudian naik ke atas, mereka ambil pacul, cangkol, dan skop, mereka katakan mari kita timbun, kita injak biar padat, setelah itu ditancapkan kayu nisan, setelah itu mereka pun berdoa, setelah itu mereka pun pulang ke rumah, anaknya nangis pada hari yang pertama, hari kedua dia mulai tersenyum kirim rek sepasi lucu kirim ke 90, 90. Kiki, kiki, kiki kiki tapi kalau anakmu soleh dia akan bangun di tengah malam Robbiu firli kama rabbayani gimana anak ibu ingat dengan suami ibu ingat dengan ayahnya Alhamdulillah pak Ustaz malam-malam saya bangun jam dua saya dengar di kamp, samping kamar ada baca Yasin Yasin wal-Quranil haqim innaka la al ala siratim mustaqim dan azizir rahim lalu saya pun bangun Pak Ustaz senangnya hati saya, anak saya baca Quran untuk ayahnya, begitu saya buka pintu kamar, ternyata TV belum mati Pak Ustaz mudah-mudahan anak, anak kita termasuk yang tetap kirim yasin untuk kita tiap malam kita pesankan ke mereka supaya tahajud berzikir berdoa ya Allah sampaikanlah pahala tahlilku la ilaha illallah tahlil subhanallah tasbih tahmid alhamdulillah takbir allahu akbar selawat lalu kemudian dia bawa anak istrinya baca Quran wa idha khatimul qurana kalau dikhatamkan mereka Quran 30 juz hasanun sepaling bagusnya sekhatam Alquran 30 juz kalau tidak sanggup khatam Quran likullisai qalbun segala sesuatu punya hati wa qbul Quran hatinya Alquran adalah ya Yasin dan kalau tidak sanggup baca Yasin Umul Quran fatihah level paling tinggi sekhatam tak sanggup sehatam yasin tak sanggup yasin ummul quran itulah tadi yang pak bupati mengajak kita mari kita bacakan suratul fatihah fatihah pun tidak mau innalillah wa inna ilaihi roji'un apa yang kau balaskan untuk ayahmu berapa kali dia tidak jadi ganti baju hari raya demi uang sekolahmu sekolahmu memang online tapi bayarannya offline berapa kali ibumu tidak jadi hari raya, buat kue, demi untuk sekolahmu, demi untuk air susumu, demi untuk makan minummu, meregang nyawa dia melahirkan, andai kau gendong dia, dari Bekasi ke kota Makkah, Tawab Tujuh Putaran, Sa'i Sofa dan Marwah, wukuf di Padang Arafah, melontar jumrah, belum tentu dapat menebus, sekali teriakannya saat melahirkanmu, betul ibu? ternyata ibu tidak ada yang teriak waktu melahirkan kenapa? dia pingsan di operasi lahir ustaz walaupun operasi cesar itu sakit loh ustaz ustaz kan gak pernah merasakannya karena rasaku bukan rasamu ustaz kita tidak pernah tahu bagaimana perasaan mereka perempuan ketika hormonnya berlebih di awal, ke, di awal, -awal kehamilan dia muntah-muntah respon hidungnya sangat tajam suami yang dulu kata dia buah hati belayan jiwa cintaku setengah nafasku pergi baunya minta ampun lalu kemudian yang awalnya rahim itu kecil lalu mulai membesar sebulan, dua bulan, tiga bulan akhirnya ususnya menjadi kecil makannya susah, nafasnya terhalang lalu kemudian tulang belakangnya mulai melengkung lalu ketika melahirkan anak seperti patah-patah tulang rusuknya itulah ayat yang disebut dalam Al-Qur'an wahnan ala wahnin lemah di atas lemah tak ada yang bisa membalas kelemahan-kelemahan itu dan tidak ada yang sanggup membahasnya kalau saya bahas bagaimana lemahnya perempuan saat mengandung perempuan itu mengandung lemah di atas lemah kata ibu-ibu allah ustaz kayak pernah aja maka kita balaskan yang ibunya masih hidup mudah-mudahan masih sempat berbakti kepada orang tua yang ibu bapaknya sudah meninggal dunia, nasihat kematian ziarah, jangan nunggu mau ramadan jangan nunggu mau idul fitri, besok hari libur bawa anaknya ziarah ini sekarang banyak orang ziarah bapaknya baju hitam, istrinya baju hitam, anaknya baju hitam hitam-hitam semua, sampai di tempat pemakaman, langsung foto habis itu update status men in black apa ini? ini bukan ajaran islam ijaran Islam adalah saat di tempat pemakaman baca doa Assalamualaikum ya alad aladiyar minal mu'minin wa inna insyaallaho bikum la'iqun yarhamullahu al-mustaqdimina wal-musta'khirin nas'alullaha lana walakumul afiyah oh bacaannya panjang Pak Ustad ya tapi kami bacaannya pendek apa bacaannya Assalamualaikum ya ahlal kubur itu namanya doa minimalis apalah salahnya cetakkan doa ziarah kubur tanya nanti panitia berapa ongkosnya buat baleho besar seperti ini buat doa, ziarah, kubur tempel besar-besar di dekat pemakaman TPU Assalamualaikum ya ala diarminal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun diarhamullaha al wal-mustaqfirin nas'alullaha lana walakumul afiyah coblos nomor ah, daripada baleho yang gak jelas ujung arahnya nyangkut ke pokok kayu diambil satpol PP dibakar mendingan di samping kuburan mengingatkan orang andai pun dia tidak lapuk maka mengalir sampai hari kiamat inilah dia amal-amal kita apa saja amal kita yang akan mengalir waladun salihun anak yang soleh sodakotun jariyah itulah uang yang masuk ke dalam kotak-kotak tadi beli semen, batu bata, kerikil, atap, tenda, lampu, AC, mihrab, mimbar, kipas angin itu semua akan mengalir siapa yang mewakafkan tanah masjid ini dulu? siapa yang membangunnya? siapa yang ngasih semen? siapa yang ngasih kosen? siapa yang ngasih kaca? kita tidak tahu tapi pahalanya dari mulai tadi petang sampai malam sampai sholat subuh besok zuhur asar maghrib isya subuh zuhur asar maghrib isya ramadan, tarawih witir idul fitri idul adha hari raya kurban sampai hari kiamat mengalir pahalanya ke liang lahat mudah-mudahan sebelum mati kita sempat bangun masjid masjid apa namanya masjid al-mustaqim siapa yang buat pak kapolsek Masjid apa namanya? Masjid As-Somad. Siapa yang buat? Ustaz Somad. Sudah ada, belum lagi. Tapi insya Allah kalau kita berniat sebelum mati mesti ada. Saya diundang ke Jambi, diajak untuk meresmikan masjid. Jalannya jauh, naik mobil. Dalam hati saya mau dibawa kemana lagi? Begitu sampai musola kecil. Ya Allah. Apa kelebihanmu sholat ini? Apa kelebihannya? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kapolsek. Saya sebagai Kapolsek, kumisnya melintang. Saya sebagai Kapolsek di tempat ini Pak Ustadz risau karena tidak ada tempat sholat. Orang sholat di kamar, maka saya kumpulkan di antara anak-anak buah saya, kita beli semen batu bata akhirnya jadilah musola ini dan saya bertekad kalau siap yang meresmikannya adalah Ustadz Somad oh begitu kronologisnya dan orang tidak berani nolak kasih semen siap jadilah musola jabatanmu tak lama tapi yang kekal abadi adalah masjid presiden kita proklamator kita Insinyur Soekarno cerdas di saat Indonesia tidak semakmur sekarang uangnya tidak banyak baru saja diserang oleh Belanda dan Jepang dia sempat berpikir untuk membangun masjid terbesar di Asia Tenggara itulah dia Masjid Istiklal Sampai Presiden Amerika pun masuk ke dalam. Semua orang-orang yang masuk ke dalam Masjid Istiqlal itu kalau masuk berdecak kagum seperti melihat kucing. Wow, amazing kata dia. Apa amazingnya? Tiangnya banyak sekali kata dia. Luar biasa. Sampai sekarang mengalir pahalanya. Sampai hari kiamat berganti lagi zaman akhirnya setiap kabupaten setiap kota di Indonesia ada masjid punya ciri khas punya ciri khas apa dia? bangunannya tidak pakai kubah tapi pakai atap seperti masjid kerajaan Islam Demak bangunan Wali Songo dan itulah dia sampai sekarang disebut dengan masjid muslim panca sila sampai hari kiamat akan mengalir pahalanya maka kita pun berpikir jangan mati sebelum bangun masjid saya bisa bangun masjid pausat bangun musola nggak apa-apa surau pausat oke okay. langgar pausat nggak apa-apa orang jawa dilanggar nggak mati karena dia berzikir di dalam langgar dalam surau hanya saja surau langgar dan musola tetap di dalamnya usholi sunatan tahyatal Masjid karena di sana ada sholat lima waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bedanya cuman nggak ada sholat Jumat. Di masjid kita ini ada, ini Surawo pelanggar pemusola. Ini masjid dari mana Ustaz tahu masjid. Ada mimbarnya, ada sholat Jumat. Di tempat kami ada mimbar puasa tapi nggak ada sholat Jumatnya. Berarti itu mimbar dangdut mimbar tempat khotib naik ke atas menyampaikan khutbah usikum wanamsibi taqwa Allah aku pesankan kepada kamu takutlah kepada Allah laki-laki yang gagah perkasa sehat tidak musafir tidak sakit maka dia mesti mendengar wasiat takwa yang disampaikan dari mimbar kenapa tablik akbar kita tidak dibuat di dalam masjid barulah sadar karena kalau dibuat dalam masjid tidak muat ini masjid nampaknya kekurangan bukan kekurangan jamaah banyak sekarang masjid kekurangan jamaah tapi di Bekasi masjid kekurangan tempat Insya Allah panjang umur sehat badan masjid ini semakin besar insyaallah amin kalau mau tahu berhasilnya tablik akbar malam ini lihat subuh besok kalau subuh besok sopnya bertambah berhasil tapi kalau cuma pemain inti yang azan tetap itu assalatu khairum minan naum hancurlah kita tapi begitu besok assalatu khairum minan naumnya luar biasa assalatu khairum minan banget anak, Ipau, datang dia ke masjid semua. Alhamdulillah Pak Ustad, sejak Ustad selamat tausiah kemarin, anak saya rajin sholat duha Pak Ustad. Cuman ada yang mengganggu pikiran saya. Kenapa bu? Duhanya pakai kunun Itu namanya subuh kesiangan bu. Pas ditanya sama ibunya, kenapa kamu sholat subuhnya jam 8 Masih syukur, aku sholat subuh. Kawanku nggak sholat sama sekali. Ini logika terbalik otaknya sungsang Kalau mau lihat dunia, boleh lihat ke bawah. Tapi kalau untuk akhirat, lihatlah orang yang istiqomah ke masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, insya, masjid, masjid ke masjid. Dia tuh anak muda, ke masjid terus, tertulis di bajunya, baikar subuhan, zuhur, hilang sedangkan subuh yang berat lawan ngantuk aja dia datang sedangkan subuh yang matanya lelap tidur pulas mengigau tetap dia lawan datang ke masjid apalagi zuhur asar yang melek sedangkan zuhur subuh saja siap dia jadi imam padahal suaranya jelas Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin apalagi kalau cuman nggak bersuara Allahu akbar memang berawal kalau mau jadi imam imam zuhur dan imam asar, anak-anak muda nanti kalau ditanya, datang anak gadis anak-anak cewek bilang, bang aku siap jadi, aku ingin mencari imam, aku siap, tapi zuhur dan asar ya maka kalian pun mesti pintar-pintar kalau mau tulis update status besok aku mau cari imam maghrib, subuh dan isya yang zuhur ngantri dulu berawal dari keterpaksaan berawal dari keterpaksaan berubah menjadi kebutuhan akhirnya kebiasaan Allah bisa karena biasa tadi tausiah saya mulai jam 9 kurang 10 sekarang jam 10 kurang 10 60 menit kita bersama sesuai tertulis di botol minuman santri oh botolnya kecil 330 berarti udah lewat mestinya setengah jam tadi tapi orang Bekasi ini cerdas dia buat sesuatu yang berkesan dia kasih susu Masya Allah, Tabarakallah Ustadz nggak boleh minum air manis karena suaranya menggelegar, tenggorokannya panas, dikasih air manis yang panas suaranya hilang, pita lehernya rusak, nanti umurnya sekian, ceramahnya apa kabar serba salah nanti dikasih air putih katanya panitianya nggak respon dikasih air susu air teh katanya wah susah sekali Ustadz Abdul Somad ini enggak Ustaz Somad tidak pernah mempersulit mempersusah orang kalau bisa dipermudah kenapa diper-sulit ya siruh mudahkan urusan orang ngundang Ustadz Abdul Somad nggak perlu pakai proposal ngundang Ustadz Abdul Somad katanya sulit mesti kirim DP mesti pakai pesawat kelas eksekutif mesti dijemput dengan private jet mesti dijemput hoax bohong penipu Ustad berapa kali datang ke Jakarta dalam setahun Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi setahun datang tiga kali berarti empat bulan sekali selama empat bulan datang tiga hari causiahnya satu hari tiga kali Jumat, Sabtu, Ahad Jumat tiga kali Pagi, siang, malam Sabtu tiga kali Pagi, siang, malam Ahad dua kali Pagi, siang, besok pulang Tiga kali seperti makan obat Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Kebersamaan kita malam ini di halaman masjid Mudah-mudahan membawa kita istiqomah Anak-anak kita menjadi anak para penghafal Quran apa yang disampaikan Ustaz Abdul Saman waktu di Bekasi silaturahim yang kedua ingat mati yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah-masalah masalah di negeri kita ini ingat ketika negara Palestina dijajah ketika itu seorang ulama besar bernama Imam Abu Hamid Al Ghazali meninggal tahun 1111 mudah satu satu satu-satu banyak orang mengkritik Imam Ghazali kenapa dia tidak ikut berperang melawan tentara yang menjajah Palestina Imam Al Ghazali menulis kitab Ihya Ulumidin Palestina dibebaskan oleh Salahuddin Al Ayubi Salahuddin orang barat susah menyebut Salahuddin menyebutnya Sultan Saladin Salahuddin Salahuddin Al-Ayubi kapan Salahuddin Al-Ayubi lahir 1138. ingat itu ternyata doa dari seorang ulama yang mustajab wali Allah melahirkan seorang pemimpin yang luar biasa urus saja salatmu, urus zikirmu urus makanan halalmu anak-anakmu ini akan menjadikan negeri ini baldatun toyibatun warabun kafur kalau engkau sibuk komen dengan medsos kau akan kalah dengan buzzer karena mereka punya akun banyak luar biasa. Jadi kami nanti kalau Ustaz Somad dicaci maki, gimana? Kalau kau sanggup balas-balas, berikan klarifikasi. Kalau kau tak sanggup balas, doakan kepada Allah. Allahumma diqaumi fa la ya'lamun. Tapi kami enggak tahan, Pak Ustaz. Emosi kami, Pak Ustaz. Kalau enggak tahan enggak usah main handphone. Daripada jantung koroner Enggak mati, cuman setengah mati. Tapi anak-anak muda yang punya kekuatan, maka dia melihat kebatilan adalah setan, akhras setan bisu. Tapi hati-hati, jangan termakan hoax. Kalaupun mau termakan, makanlah sate dan soto. Jangan makan hoax karena tak ada untungnya. Injak akum fasihun, kalau datang orang bawa berita macam-macam, fata bayenu, klarifikasi ini zaman luar biasa zaman dulu orang batakan jangan baca buku ini langsung tidak baca buku sekarang kalau saya katakan jangan baca buku ini langsung dia cari di google langsung dia download langsung dia cetak dalam bentuk pdf langsung dia dapat jangan tonton ini langsung dia tonton tontonlah yang bisa jadi tuntunan tausiah guru-guru kita para alim ulama kita nanti kalau ada yang bertanya apa yang disampaikan Ustadz Soman ada tiga silaturahim ingat mati dan didik generasi masa depan supaya Indonesia tetap menjadi baldatun batun warabun urus tahajudmu urus sholatmu urus sedekahmu urus hidupmu maka Allah akan mengurus dunia dan akhiratmu Rabbana atina fid dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Waqina azah Benar Puncak maulid bukan pada tausiah Puncak maulid adalah pada doa Jangan bubar dulu Khusuk, istighfar Hadirkan hati Aminkan doa yang akan dipimpin nanti oleh ketua Majelis ulama Indonesia Kabupaten Bekasi aku kau astagfirullah liwalagum terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan nanti pulang dengan tertib dan damai jangan biarkan sampah berserakan tetap jaga protokol kesehatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh